Euro USD bearish waspadai area 1.13290 harga Euro USD kembali melakukan fase rebound tetapi bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga euro, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.13290 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.13113. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212